Hai, hai, Yo, hai, hai, kembali lagi bersama saya di channel Jaya hai, hai, Jawa Timur. Oke, kali ini saya akan tes power dan juga akurasi juga dari senapan hai, hai, Fusion hai, eh, dengan popor custom hitam Plus manometri, ya sahabat Butler. Oke, langsung saja kita tes powernya untuk senapan angin ini. Jangan lupa eh, tetap pakai mimis superdome dengan kaliber 4,5 mm, ya sahabat Butler. Oke, lanjut kita tes powernya. di sini, saya menggunakan satu kali tarikan grendelnya, ya sahabat Butler. sini saya menggunakan uh, sasaran tembak menggunakan batu bata merah dengan uh, minimal jaraknya yaitu 10 sampai 15 meter oke okay. percobaan pertama 1,2 wah sangat dasar sahabat bugler masih percobaan pertama batu bata sekali tembak langsung jatuh oke okay, sahabat bugler mungkin itu saja uh, dari saya untuk informasi tentang tes power dari senapan gejeluk DP Fusion 2570 dengan popor custom hitam plus manometer oke, okay, sahabat pedulor jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, and subscribe channel Jaya Air Rival oke, okay, terima kasih sahabat pedulor, salam undur diri dan salam pedulor